Fenomena awan menyerupai pusar bumi Di atas Gunung Ciremai. Awan unik Membentuk seperti lingkaran fenomena alam Sirup melayu line Tempat nongkrongnya apanya, lah pemandangannya kalau pagi hari ada mushola. Proses penambahan <coughs> pembangunan buat menginapannya itu ada eskalator, atau bisa dibilang juga beko. Jangannya menghadap langsung ke waduk Dharma. Bagi teman-teman yang ingin liburan, silahkan datang saja langsung ke Ciremai Land. Cuman kalau untuk menginap di sini kalian harus booking tempat dulu ya, karena di sini selalu ramai dengan pengunjung tempatnya berada persis di kaki gunung Ciremai. oke terima kasih teman teman